Ada cerita Beredar hari ini Ada polisi Tembak sesama polisi Terjadinya Di rumah pak polisi CCTV mati Hilang barang bukti Korbannya udah mati Semua ditutupi tersangka aku Di pak polisi apa aku jadi pak polisi Kirim peti mati manipulasi otopsi Toks diproduksi lipatkan banyak polisi Japatan dicopot penjara pun menanti Pak polisi macam ini takkan bisa mengayomi Malah jadi biking narkoba sabu mirat judi Hati, polisiku kenapa begini